Real Madrid Jungkalkan Sevilla 3-2 Karim Benzema mencetak gol penentu kemenangan saat Real Madrid bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Sevilla 3-2 di lanjutan laga La Liga 17 April 2022. Dengan kemenangan ini, Madrid semakin dekat dengan gelar juara La Liga musim 2021-2022. Gol Sevilla dicetak oleh Rakitic menit ke 21 dan Lamela menit ke 25, sedangkan gol Madrid dijaringkan oleh Rodrigo menit ke 50, Nahom menit ke 82 dan gol penentu kemenangan Benzema menit ke 2. Tuan rumah Sevilla mengejutkan Real Madrid di babak pertama melalui tendangan bebas Ivan Rakitic dan tendangan jarak dekat Eric Lamela. Tim tamu membalas satu gol di awal babak kedua melalui Rodrigo, sebelum pemain pengganti Nako menyamakan kedudukan di penghujung pertandingan. Benzema kemudian menyelesaikan perubahan haluan yang luar biasa pada waktu tambahan. Striker itu melepaskan tembakan melewati Bono dari umpan balik untuk memastikan tim tamu meraih kemenangan besar yang membuat mereka unggul 15 poin di puncak klasemen dengan 6 pertandingan tersisa. Gol tersebut melanjutkan performa luar biasa Benzema musim ini dan menambah heroik kemenangannya baru-baru ini. Real Madrid tetap kokoh di puncak klasemen La Liga dengan 75 poin, disusul Barcelona dengan 60 poin. Real Madrid harus lepas pemain sebelum gaet muka baru. Real Madrid harus melepas pemain agar bisa mendatangkan muka baru untuk memperkuat skuad ibu kota Spanyol ini. Pada Jumat 14 April 2022 kemarin, ada pertemuan lain antara Florentino Perez dan Ancelotti untuk membicarakan rencana dan ide untuk musim panas dan musim yang akan datang. Squad membutuhkan wajah baru untuk musim depan, tetapi para pemain baru bisa didatangkan jika Los Blancos menjual pemain lama lebih dulu. Tidak ada jalan lain. Upaya difokuskan pada apa yang semua orang anggap sebagai prioritas ofensif, dengan Kylian Mbappe di tempat pertama dan Erling Haaland sebagai kemungkinan yang lebih jauh. Beberapa pemain selain Marcelo, Gareth Bale dan Isco bisa pergi dengan harga antara 75 hingga 100 juta euro untuk mendanai perekrutan pemain baru ini. Sebagai contoh yang terjadi musim panas lalu dengan Eduardo Camavinga, Real Madrid menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menggait Camavinga dari Rennes. Semula, kesepakatan itu tampak mustahil mengingat prioritas lain. Namun saat hari-hari terakhir, Junila Transfer melihat Kemofinga tersedia dan Los Blancos kemudian mencomotnya pada 30 Agustus. Real Madrid berada di semifinal Liga Champions serta memimpin La Liga. Prestasi ini sedikit di luar prediksi musim panas lalu ketika hanya Kemofinga dan David Alaba yang digaet. Namun, Ancelotti dan para pemainnya adalah arsitek Real Madrid akan memikirkan dengan matang untuk kemajuan tim di masa mendatang. Real Madrid tahu bahwa perekrutan pemain baru diperlukan, tetapi mereka tidak akan datang tanpa penjualan. Luka Modric, saya mau pensiun di Real Madrid Keinginan raksasa Italia Juventus untuk membajak Luka Modric dari Real Madrid tampaknya gagal terwujud. Sang pemain masih betah berada di Santiago Bernabeu bahkan untuk waktu yang lebih lama. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti mengomentari rumor luka Modric pindah ke Juventus. Ia memastikan rumor itu tidak akan jadi kenyataan di musim panas nanti. Modric merupakan pemain kunci Real Madrid di musim ini. Meski usia yang sudah tua, ia masih menghadirkan kualitas di lini tengah El Real. Kontrak Modric bersama Real Madrid habis di musim panas nanti. Alhasil, banyak rumor bermunculan karena ia belum menyepakati kontrak baru dengan raksasa Spanyol itu. Juventus dilaporkan meminati luka Modric. Mereka dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa sang gelandang di musim panas nanti. Ancelotti memberikan tanggapan yang santai ketika ditanya apakah Modric bakal pindah ke Juventus atau tidak di musim depan. Modric akan mengakhiri karirnya di Real Madrid, dan ini merupakan keinginan klub dan juga luka, ujar Encelotti yang dikutip Sports mall. Ancelotti pribadi mengaku tidak resah dengan kondisi perpanjangan kontrak Modric yang belum kunjung menemui kata sepakat. Ia yakin hanya masalah waktu sebelum sang gelandang menyepakati kontrak baru di Bernabeu. Saya yakin tidak akan ada masalah berarti dalam perpanjangan kontraknya nanti, ujarnya. Modric masih menunjukkan performa yang impresif. Musim ini ia turun di 37 pertandingan dan sukses mengemas 3 gol dan 9 assist untuk Los Blancos. Real Madrid tertarik datangkan Chris James Chris James menjadi salah satu pemain penting dalam menjalankan peran di sisi kanan Chelsea musim 2021-2022. Sejak dipromosikan dari Akademi Chelsea pada 2019, Chris James berkembang menjadi salah satu back kelas dunia. Peran pentingnya di sisi kanan The Blues disejajarkan oleh pemain apik lainnya seperti Trent Alexander-Arnold dari Liverpool dan Kyle Walker dari Manchester City. Dilansir ekspres, saat ini Real Madrid memantau sang pemain untuk mengisi pos bekanan kanan. Ketertarikan ini ditunjukkan setelah Luis James tampil memukau bersama Chelsea saat melawan Real Madrid di perempat final Liga Champions 2021-2022. Musim ini, James menjadi andalan di bawah asuhan Thomas Tuchel. Real Madrid yang sedang mencari pengganti Dani Carvajal tampaknya akan mencoba menggoda pemain berusia 22 tahun tersebut untuk pindah ke Santiago Bernabeu. Namun, hal ini kemungkinan besar akan sulit mengingat komitmennya bersama Chelsea sangat tinggi. Kontrak James sendiri masih tersisa hingga 2025 dan berpotensi akan diperpanjang oleh Chelsea. Nilai pasar James berada di angka 55 juta euro atau sekitar 955 miliar rupiah, dan dengan usianya yang masih muda dan penampilan konsisten, harganya bisa terus mengalami kenaikan. Chelsea bakal tidak ingin kehilangan pemain mudanya dengan mudah karena James termasuk salah satu prospek jangka panjang bagi The Blues. Namun, kepindahan James ke tim lain juga bisa dipengaruhi oleh pemilik baru Chelsea nantinya.